gimana sih pelajarin dong halo guys jadi di video kali ini seperti biasa di sini saya akan memberikan berita-berita yang terbaru lagi guys ya oke kita langsung aja simak satu persatu beritanya Oke lanjut ke peserta yang kedua. Oke lanjut ke peserta yang ketiga.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 oke okay, lanjut ke presiden yang keenam 6 guys ya oke okay, lanjut ke presiden yang ketujuh ya Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-8, yes, ya. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-9, ya. lanjut ke versi yang ke sepuluh. Oke okay, lanjut ke versi yang ke sebelas. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-12 ya. Oke, lanjut ke preset yang ke-13 ya. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-14 sendiri <laughs> sungguh <tap> kata yang eh <menjijikan. tap> no <tap> okay, lanjut ke presiden yang ke ya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 Oke okay, lanjut ke versi yang ke delapan belas. Oke okay, lanjut ke versi yang ke sembilan belas. Oke okay, lanjut ke presenting ke 20 ya.